Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi katanya Mau naik kelas ya Kalau naik kelas Dari rumah saya niatkan Mari mengkaji di roya itu Melogikakan riwayat Jadi misalnya kita sering dengar Rasulullah s.a.w Sering ngentikan Kalian masuk surga itu Bukan hanya berdasar amal Tapi berdasar anugerah Wasmanahu Matahala. Oke kita sepakat Amal kita, perilaku kita Ibadah kita, andaikan kompensasi Dengan nikmat yang Allah berikan Tentu tidak seimbang Untuk bayar itu saja sudah lunas Jadi anda semua tidak berapa masuk apa Surga ya. Sehingga di beberapa Riwayat dijelaskan ada orang yang 500 tahun ibadah nggak pernah maksiat Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa Karena ibadah saya ya Allah Ya sudah surga kamu lima ratus tahun saja karena ibadah kamu lima ratus tahun Ini cerita umur-umur orang dulu Ya Allah katanya surga engkau ini selamanya Ya kalau yang selamanya itu rahmatku Kalau amal kamu terbatas ya surganya sesuai amal kamu ya terbatas Ya sudah ya Allah berarti masuk saya surga saya ini karena badal engkau Karena anugerah engkau Itu namanya apa? Biro ya Historia itu satu kajian analisis di mana kita percaya riwayat, tapi kemudian punya logika, punya historia. Ini penting supaya tauhid, ya tauhid kita ini kuat. Jadi dulu ada orang yang sangat cerdas, namanya Jubir bin Mutim. Dia saking cerdasnya juga kaya, juga tokoh, dikirim sebagai delegasi pembebasan Asrobadrin tawanan Badar. Kemudian pas datang ke Masjid Nabawi, Nabi Delalah pas baca Watur Waqitabim Masdur. Sampai pada titik Nabi baca Amkuliku Min Huirisai'in Amhumul Kholikun. Apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu dimulai tanpa perwujudan, tanpa sesuatu yang real, yang mewujud? Orang itu langsung bersimpuh, matur, Ya Rasulullah saya Islam. Kagakol hampir hati saya, otak saya, pikiran saya itu terbang. Karena logika yang dibangun ateisme misalnya, kalau alam raya ini dimulai dari nihilisme, berarti logikanya apa? Al adamu ya Alam raya ini kan mau jujud, itu ada. Kalau yang lebih dulu itu ketiadaan, berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan Kalau dalam bahasa Arab itu. Al adamu yahluku mau judan sesuatu yang harusnya nggak jadi faktor karena ketiadaan menjadi faktor sesuatu yang nyata itu kan nggak masuk akal ya kalau alam raya ini ada al adam sehingga sibuk mau judan berarti alam raya ini al adamu yahluku mau judan sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada dengan logika itu terus kita ngaji. Diajari sama guru-guru kita. Sifat dasar Allah itu maujud Bahwa hu kau nah, Terus masuk. Yang harus di pertama dari Allah itu apa? Mawjud, wujud. Karena dengan wujud ini layak menjadi penyebab adanya alam raya ini. Sehingga ketika kita menolak paham nihilisme atau ateisme Paham tanpa Tuhan, tanpa pecinta awal. Kita punya si rohnya. Bahwa tidak mungkin ketiadaan ini menjadi sebab. Perwujudan alam raya, Yaitu amkuliku min huyiri zai'in. Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab yang nyata. Yaitu wajibil wujud. Siapa itu? Allah ta'ala? Begitu juga menyangkut solawat. Orang boleh beda pendapat tentang redaksi solawat. Ada yang soleh ala Muhammad, ala sikina Muhammad, nabi Muhammad. Muhammad. Lah, masalah redaksi saja. Tapi setelah dianalisis. Nabi itu Pak Rektor, jadi Nabi setelah Nabi Isa saking dihormatinya sampai dituhankan. Juga jadi Nabi yang ada cerita masih hangat, orang Yahudi itu bunuh Nabi. Jadi yang satu mendudukkan Nabi serdebingan tinggi sampai kayak Tuhan. Yang satu menjatuhkan Nabi serdebingan rendah sampai dibunuh. Kayak apa susahnya jadi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan gampang, Hadap din agama ini bikin syariat yang bernama solawat. Redaksinya Mongol sesuai tradisi masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad, salli ala Siddhina Muhammad, ala Nabi'ina Muhammad, Mongol. Tapi yang jelas, redaksi ini kalau di diroyah dikaji. Allahumma itu Tuhan, Tuhan itu pemberi. Wa muhammadun wa injalla qadruh abdun min ibadi. Muhammad apapun tinggi derajatnya tetap berstatus hamba. Sehingga agama ini terjaga oleh siwatu sholawat. Agama ini terjaga oleh redaksi sholawat. Yaitu Allah tetap pemberi sebagai Tuhan yang gak tersaingi. Lasari kalah. Rasulullah Muhammad wa injallah kodruh. Apapun prestasinya bisa, mikrot bisa apa saja. Tetap seorang hamba yang butuh muhtajun ila rahmatih. Jika redaksi Allah Muhammad ini mengukuhkan yang Tuhan tetap Tuhan. Hamba pilihan tetap hamba pilihan. Tentu dengan redaksi ini kemudian kita menundukkan mendudukkan nabi benar-benar posisi terhormat Yaitu orang yang paling berhak dapat askar tahiyat, mendapat penghormatan Allah paling tinggi yaitu Rasulullah Muhammad SAW Dan itu diulang-ulang oleh Allah Subhanallah di Asroh di abdi status ini diulang Lagi-lagi ini bernama Diroya Bernama apa? Contoh ketiga misalnya Dihi ayatum Ibrahim. Dulu orang Yahudi itu ada diskusi masif. Syaratnya Nabi itu babanya mbak harus Nabi, harus keturunan Nabi. Kemudian semua Nabi rata-rata di Palestina di Syam. Lalu Muhammadnya asal usulnya dari mana? Tahu-tahu orang Arab kok Nabi, padahal orang Arab itu dulu Zahiliyah. ya. Alhasil terus diceritakan bukti Muhammad ini turunan Ibrahim adalah ada jejak kaki Nabi Ibrahim di dekat apa? Fihi ayatum bayinatu makamu um Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim pernah di Mekah, artinya beliau pernah meninggalkan turunan yang di Mekah. Yaitu bernama Nabi Muhammadun Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebut fihi ayatum bayinatu makamu um Ibrahim. Nah itu namanya diroyah. Diroyah itu satu perilaku kejarian kita beragama. Kemudian tahu logikanya. Yang keempat misalnya, maka naik minulillahi akhir value krim apa? Jaroh orang yang iman karena Allah dan Rasul maka memuliakan tetangganya. Andaikan pakai hukum sosial tentu kalau tetangga kita baik kita baik. Kalau kurang baik kok kurang pegawaian gitu. <tapi>, Tapi dulu itu pernah ada seorang ulama itu dibully ya, dikerjain sama anak muda tetangganya. E, Pak Kyai datang ke rumah saya, orang ini datang. Kemudian setelah di rumahnya ada jadi butuh sama Pak Kiai silahkan pulang Itu Kiainya senyum menikmati Dan itu terulang tiga kali Dibuli seperti itu, dikerjain terulang tiga kali Lalu tetap Kiainya tuh asyik asik, seneng sekali Lama-lama pun ini ditanya Kenapa engkau tidak tersinggung, padahal saya kerjain sampai tiga kali Tak undang, terus tak suruh pulang, tak undang, tak suruh pulang Kata Kiai tadi Yang memerintahkan baik sama tetangga itu Allah oh, oh, Jadi saya nikmati ketika bisa baik sama Anda tidak ya, ada urusannya dengan perilaku Anda yang menolak saya. Nah itu terus kita tahu, memang motifnya kita baik sama tangga karena iman sama Allah dan Rasul bukan hukum kompensasi sosial. Jadi kalau mau diteruskan Pak Rektor, saya ngajar di sini ya karena perintah Allah itu orang alim harus ngajar. Bukan karena perintah Rektor. <laughs> kalau diteruskan. Ya samaon juga gitu para dosen, para karyawan di sini kalau gak kianer dengan UI itu karena takut sama Allah jangan takut sama rektor. Kalau anda baik juga karena Allah jangan baik karena apa? Rektor. Bagaimanapun ya semua kita ini makhluk makhluk itu layak dulu, layak sah. Begitu juga melihat Indonesia. Melihat saya ini kan ikut di UI itu lama sekali ikut sama profesor jeni dari profesor jerry nulis tafsir. Mungkin Pak Hersh saya tahu banyak dulu Pak Lutsi ya tahu banyak. Tapi saya memang enggak pernah terbuka karena ya memang enggak ingin kondisi ini kondisi darurat. <laughs> Sehingga saya tahu cara berpikir Profesor ini, ya tahu komitmen beliau pada UI. Dan pendiri UI memang ya banyak yang dari toko NO, Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh Ormas yang lain memang didirikan banyak orang. Hingga UI memang enggak milik Ormas apa, tertentu dari satu sisi memang baik, nggak dikuasai orang master tertentu tapi nanti kalau keterusan ya nggak berbentuk ya sudah lagi kelola saja sambil-sambil jelas, sambil-sambil kadang, kadang nggak jelas yang penting tadi. Gitu, karena kalau terlalu asofia itu jadi repot kita ini yang mengunifiki itu tahu kalau udah kuno itu madabnya Hanafi kuno itu madabnya Syafi'i. tahu-tahu seakan-akan Imam Syafi'i itu NU Mama Abu Hanifah tuh Muhammadiyah padahal ini orang-orang yang sebelum NU dan apa? sama dia, jadi kalau kita yang menekuni ilmu itu biasa saja dengan perbedaan tapi kalau orang-orang yang nggak siap dengan perbedaan itu sampai Allah disifati ta'ala itu nggak terima padahal ta'ala itu maknanya moho luhur yang maha agung jadi ada seorang giyai, kebetulan pidato pertama pak rektor. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ilmu balik keduanya nggak terima karena itu dianggap anggap ada ta'ala, ya dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh itu Sangking sangking asobiahnya itu Allah ditambahi Ta'ala itu tidak terima Padahal Ta'ala itu maknanya maha agung Nah itu kan jadi repot kalau asobiah gitu Kalau kita ngadepi perbedaan itu biasa saja Karena kita mungkin badannya banyak lihat hal-hal seperti itu ya biasa Karena dulu itu perbedaan itu urusan sudut pandang Biasa ulang lagi perbedaan itu sudut Allah yang Tuhan saja sering di depan sama nabi-nabinya karena urusan sudut pandang ya, saya beri contoh suatu saat Khalil Rahman Ibrahim itu saatnya meninggal sama Allah Israel disuruh Israel, itu Ibrahim saatnya meninggal ambil nyawanya saya datang ke Ibrahim ya Khalil Rahman Ibrahim saya disuruh nyapu nyawa Anda itu Israel dipaksa mikir sama Ibrahim Khalilah, kamu tahu orang yang mencintai kemudian bunuh yang dicintai itu logika tidak benar Akhirnya Israel kan gak biasa debat. Kan gak dilatih debat. nggak pernah ikut lombaui debat ilmiah. <guluh> dia taunya nyambut nyawa aja. Kembali ke Allah. Ya Allah kata Ibrahim. Hal ro'e ta solilan yumi solila. Masa kekasih bunuh yang di. Yes, yang dicintai ya. Tapi kata Allah santai. Bilang ke Ibrahim. Hal ro'e ta haqibah yak rohu ayalko Masa katanya dia cinta saya. Kemudian ketemu saya tidak berani ya. Israel mater lagi logikanya gini Ibrahim masa yang dicintai sama yang ketemu yang dicintai gak berani ya udah udah ketemu aja <laughs> maksudnya yang meninggal itu artinya kamu bisa saja GR gak mati-mati karena merasa dicintai atau ingin mati karena mencintai nah, maksud saya dalam hal-hal seperti ini orang Ui pasti gak jelas katanya cinta oh suruh mati ya gak mau gak jelas kan dibilang gak cinta juga gak mau tapi dibilang kita kalau ukurannya mati juga Enggak. Enggak, ya, Tapi dalam banyak hal enggak jelas itu penting Pak. Penting sekali Buat ini Bu ya. Saya beri contoh sekian ilmiah nggak jelas itu penting Rasulullah SAW Itu dalam banyak hal Itu disuruh Allah memang disuruh Supaya ngambil sikap seperti itu Karena Allah itu punya otoritas penuh Untuk bikin orang itu baik Atau tidak baik Wasi itu yang membunuh Sayyid Hamzah. Orang paling dicintai Nabi. Di antara yang dicintai Kota Ota'lahu Dibunuh oleh wasi. Nabi secara basarnya itu gak suka sama washiun. Sampai cara lahir ya. Ingin corong jawa, ingin masuk nol. Tapi apa kata Allah? Lai salah kamnal amri se'on awyatubba alihim awyatibah. Itu gak wilayah kamu Muhammad. Malah wasi dikasih tobat sama Allah. Khalid bin Walid. Itu perang ukut kalah. Itu karena ide. Rilian Khalid bin Walid, pas itu masih panglima kafir. Yaitu pura-pura kalah, masih dilepas, sahabat turun, pasukannya naik, walaacil orang Islam kalah. Khalid bin Walid akhirnya juga masa Islam. Orang yang secara bahasa yang nabi itu nggak siap. Kebalikannya juga ada, saat laba itu orang yang sampai, sampai gelar Hamamatul masjid. Ini pas ngaji mesti ingat, sahabat salam. Ya di masjid terus. Setiap habis salam tuh lari, karena istrinya Nyuntewu masih berpakaian yang tidak pantas. Kenapa engkau terburu-buru pulang? Pakaian yang dipakai istri saya, sekarang saya pakai. Ya, pakaian sarong itu kayak Pak Rektor kan fleksibel. Ini khusus mau Ramadan, tidak akan sarongan terus, gak usah khawatir. Jadi ini tadi sudah kejanjian, saya yang Kiai Selananan, beliau yang rektor pakai sarong. Iya. Supaya itu, barter madhab tapi hanya sekali ini aja bukan jadi jangan diharapkan ini jadi tontonan terus-menerus dan ini Saya Sama profesor Gora juga sering gitu. Saya pakai sarung yang dipakai di beliau, beliau pakai sarung yang dipakai saya. Memang itu tradisi tradisi Islam. Ta'adau tahabu, kamu saling memberi hadiah, maka kamu saling mencintai. Bukan riswah, bukan-bukan. Walhasil terus Sa laba ini saya didoakan Nabi supaya saya kaya, supaya tidak sering ganti-ganti pakaian seperti ini sama istri Jangan-jangan kamu miskin itu lebih baik. ngopak minta didoakan. Didoain Nabi kaya selama-lama ninggal sholat, ninggal jamaah. Itu Allah belum tersinggung. Yang mulai Allah tersinggung itu kan saya sering fatwa di mana-mana, sering memberi saran. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah, karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Saya memberi analogi gini. Kalau saya masih santri miskin, punya uang... 100 ribu, diminta guru saya 50% tak kasihkan, padahal itu 50% Punya dua kambing kurus, diminta guru saya satu pasti tak kasihkan, padahal itu 50% Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta, punya dua, di diminta satu boleh enggak? <laughs> enggak boleh Saya punya motor butut dua, diminta teman saya satu boleh, tapi kalau Davidson Harley itu enggak boleh enggak. nah. Hal well, hasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100 ribu, naktik termanya sampai 50 ribu kan biasa. Tapi setelah satu miliar, berani nggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50 persen, enggak kan? Nah, salah apa sih itu? Ketika zakat masih per 40 kambing, satu kambing itu sebenarnya kan masih ringan. puluh dua Kambingnya itu sudah mabin al-jabalen. Barang dihitung zakat karena sudah ribuan jumlahnya sampai 400 kambing. Banyaklah pokoknya, Terus kata Salabah, ini pemerasan. Karena jumlahnya besar. Tuh Allah tersinggung karena nabinya dianggap nari zakat itu dianggap horos, dianggap pemeras. Allah tersinggung kemudian, kemudian, kemudian, kemudian, kemudian, kemudian, kemudian, kemudian, Tadi kembali gak jelas tadi. Baruanya gak jelas itu menjadi orang itu bijak. Ini sekarang nakal, jangan-jangan nanti jadi orang baik. Yang sekarang baik, jangan-jangan suatu saat jadi nggak baik. Semua orang introspeksi. Gak ada jaminan kalau kita sekarang baik, akan baik terus. Gak ada jaminan kalau kita sekarang buruk, akan buruk terus. Sehingga terus banyak gki bijak itu memang lahirnya gak tegas. Tapi gak tegas itu yang menjadikan bijak. Karena sama-sama mungkin. Itu yang disebut laisalah kamil al-amri seon auyatu faalihi moyu azibal itu tidak wilayah kamu. Ketika Allah mengomentari orang munafik juga moyu azibal munafiki nah insya Allah auyatu bisa saja ada yang diseksa, biasa ada yang dikasih. Tuh, bah. karena pola, pola yang kita analisis itu semuanya menurut kita, bukan menurut kemaslahatan orang apa? Saya punya sekian contoh cerita. Orang yang sowan kiai baik-baik. Mungkin bawa gula atau salam-salam. Tidak tahu. sudah mesti jadi wali. Tapi Kali Joko yang kenal Sunan Bunang. Itu kenalnya itu karena ingin begal Malah mau malah jadi wali. Nih. Tapi tidak usah dicoba. Umar itu nyari Nabi itu mau dibunuh. Nih. Tapi malah tobat jadi orang baik. Jadi ini penting aja ya, supaya yang tidak tegas itu, tidak jelas itu kadang baik. Nah termasuk saya juga termasuk dia yang milih tidak jelas. Saya sering gojol gini, Fajar hasil ini murid-murid saya sering saya gejol. Kalau semua sistem pendidikan kayak kampus, kayak UII, kayak UIN semuanya, itu sistem yang bagus karena tertib jam kuliahnya jelas, mata kuliahnya jelas. Kalau di pesantren itu Pak Erso itu nggak tertib, tapi justru itu enak ketemu di jalan orang berani tanya. Nah, ini kalau mbak-mbak misalnya menstruasi, Mau belajar khat nunggu semester berapa baru tahu. Itu bisa, pul bisa sekian tahun enggak sholat karena nunggu pelajarannya baru diterangkan. Nih. Mau haji juga gitu, nunggu mata pelajaran haji. Kalau enggak jamnya, enggak mau dosennya ngajarin ngajarin. Ya, kalau dia ikan enggak ketemu di jalan, tanya eh jawab. Jam berapa juga dijawab. Artinya Indonesia itu berkah, ada sistem kampus yang tertib. Ya semoga termasuk tertib gajinya. <laughs> Tapi tertib gajinya itu juga sebenarnya rugi. Saya sering, ada pegawai negeri, tolong doain saya di PNS, enak. jadi Gajinya tetap. Kata saya, saya gak mau kalau gajinya tetap. Kok bisa, enak. Tiap bulan, tiap mesti dapat gaji. Kalau tetap gak naik-naik, kata saya. <gajinya> kalau gajinya agak tetap, tapi di atas yang tetap, kata saya. <gajinya> Artinya Indonesia itu berkah. Kalau semuanya pakai sistem pendidikan tertib ini, orang mau tanya head, ya nunggu pelajaran head berapa kali yang nunggu pelajaran? tapi kalau ketemu dia itu tidak, ya yes, semuanya. Saya pernah di pasar, terus mau tanya, tanya apa? anak saya sih keluar darah terus gini-gini. Padahal biasanya kan hanya tujuh hari gini-gini. Ya, sudah kembalikan ke biasanya Ustadz Ilal Adat itu udah sasuan ke rumah? juga agak oh. registrasi dulu, gak daftar dulu. <laughs> ya ini dia nyindir cerita guys. Supaya ini bukti koalisi beneran, jadi saya yang kiai gak tertib jam, koalisi sama yang tertip jam. Jadi kalau semuanya sistem kampus, nanti pertanyaan tuh gak bisa on time, gak bisa setiap saat. Makanya Indonesia itu berkah. Kiai-kiai -kia yang alim, yang di jalan-jalan banyak. Juga kiai yang di kampus, dokter-dokter pekih banyak. Yang mengguni ilmu umum ya banyak, macam-macam itu masalah itu kalau saling mengadili itu baru masalah misalnya kiai ngeluh, gak enak jadi kiai gak punya gaji tetap yang dosen ngeluh, gak disium tangannya <laughs> karena memang unik Indonesia ya kalau guru vekeh kok dosen itu tetap gak di gak disium tangannya karena pikirannya anak-anak itu om, sudah bayar disuruh nyium <laughs> itu kayak, kayak di alam sadar tuh kalau Kiai itu kan anak-anak gak bayar itu. Ya opaknya cium tangan itu. Makanya kalau Kiai -kia itu keramat bisa mati. Karena cium tangannya juga gitu, bisa mati itu Ya ini cerita. Supaya saling menghormati. Apa saling. Jadi kalau. Makanya itu pakar-pakar. Pakar-pakar akhlak ya. Pakar-pakar etika peradaban. Itu tertampar betul ketika Nabi urusan ilmu itu mengabaikan itu, kalau sudah urusan ilmu. Misalnya begini, ada urusan ilmu. Ada mbak-mbak cantik, atau ibu-ibu cantik. Itu dalam Islam itu diajarkan jangan sopan-sopan banget. Kata Nabi, karena kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu itu di atas kekuatan akhlak, di atas kekuatan adab. Ya Nisa an-Nabi lastunna minan Nisa. Ini taqaitunna falatakhto'na bilkaul fayat ma'allayhi shikaltihi maradit kayaknya ada bapak, bapak cantik menarik kemudian sopan soalnya sama pak Fajar ini sama desain-desain monggo binara wah itu bahaya pikirannya kemana-mana <laughs> orang yang imannya pas-pasan wih uh, berarti mau <laughs> Mak, maksud saya kalau cantik menarik ketemu di jalan biarin aja desainnya mau kemana biarin aja <laughs> gak usah dihormatin kalau dihormatin pak mau kemana sadirin mau bisa bahaya ya. Tapi biarin aja kalau tanya, Dek ini alamatnya mana? Cari sendiri pak. <laughs> Karena hanya dengan cara itu, si pak dosen ini gak kepikiran. Gak ada orang suka, orang kedus itu gak akan. Tinggal sudah cantik, sopan. Wah bisa pikirannya macam-macam. Itu ilmu. Salah takstu'ak fil kaul. Kamu jangan terlalu lirih kalau ngomong. Orang yang pikirannya masih kotor, pasti berpikir yang negatif. Anda mungkin demi sopan sama dosen Anda. Tapi sejauh mana dosen Anda juga berpikir positif. Itu kan uji iman sama uji nyali. <laughs> nah. Sama pejabat yang sopan sama Kiai mungkin punya alfa punya robikon, punya atau bawa uang banyak. Terus sama Kiai cium tangan, hormat. Jangan-jangan Kiai yang pikirannya macam-macam. Ini berarti bisa jadi mukhibin potensial misalnya. Nah saya ini termasuk kiai yang pengagum ilmu sehingga saya sama orang yang medit yang kikir sama saya itu saya senangnya bukan main kenapa? karena kalau orang medit itu gak berhak nuntut tapi kalau orang lo mau 1 juta minta surga dua juta yang minta apa? surga go salam template ratus ribu aja karena minta surga <coughs> tapi kalau yang kikir-kikir ya sudah salaman tak sudah tidak minta apa, bahkan dia tahu diri, oh gak bayar kok minta <tuter> maksud saya Islam itu luas dinikmati saja kok dinikmati Nah ya itu diroyak maksudnya itu diroyak diroyak itu kamu tahu aturan Islam itu kamu harus yakin khairihi wasarihi minallah semua itu tapi kemudian dikaji Makanya saya ini termasuk pengagumi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dikasih tahu ada orang yang di depan engkau cium tangan hormat itu di luar ngomong-ngomong ngata-ngatain Anda. Imam Syafi'i tertawa-tawa suwon so bang Oh, ada ini dikata-katain di luar kok kok dak kamu anggap munafik malas tertawa berarti sawi bawa, di depan saya gak berani gitu. dianggap enteng saja dibilangin, sebagian orang kamu sini gak suka sama bagus lah gak akan lu pinjem uang sama saya gimana-mana orang pinjem minta tolong itu karena seneng, kalau benci kan enggak intinya dianggap enteng saja yang terjadi di dunia itu semuanya dianggap enteng saja Manasa aillaka fakot atlakoka, yang berburuk sama kamu itu membebaskan kamu. Coba kalau akrab, titik. Ya misalnya saya misalnya akrab sama Pak Mocher, bilangkan ke Pak Rektor, sangkap tuh jadi buruk tetap atau apa kan riset. Kalau tidak cocok kan nggak minta Pak. Makanya hati-hati, Pak Rektor sama yang akrab-akrab <laughs> itu. Itu dulu saya juga nggak paham. Di antara wasiat-bapak yang sering diulang-ulang tuh itu. Ha, suatu saat kamu jadi GDII, ngelola orang nggak seneng tuh gampang, sudah, situ orang lain. Tapi kalau ngelola orang nggak sen orang seneng tuh repot, mintanya aneh-aneh. Seratus -aneh. ribu aja minta surga, <guluh> Hanya teman Teno saja minta naik jabatan. <guluh> Intinya itu, ya sudah dikelola. Yang seneng ya berkah, mungkin teman berjuang, teman diskusi. Yang nggak seneng ya berkah, karena ini nggak minta macam-macam, nggak... Udah... Nah itu namanya Ciroya Ciroya itu Satu kajian keilmuan Yang menjadikan kita ini nyaman Dengan riwayat-riwayat panduan-panduan Dari Rasulullah Alaihi Wasallam Kayak tadi Kenapa sih tentang baik sama tetangga Baik sama tamu, hitung-hitungannya itu Mengkana yukminu billahi wal yaumil Saya pernah dicium Sama orang miskin yang akut, miskin betul Itu tak ajarin, Anda ini lebih hebat ketimbang orang-orang kaya Misalnya gini Misalnya ada komunitas rektor atau KI besar, ini kata orang banyak termasuk KI besar. Mungkin kalau pinjam uang itu karena mau beli mobil, aksesoris mobil, karena kita sih top atau rektor atau orang-orang tok Kalau sesama orang miskin itu pinjam-pinjamnya itu urusan beras, itu urusan nyawa. tren mana? nyelamatkan nyawa sama aksesoris mobil? Nyawa. Jadi pahala kamu pasti lebih besar. Itu senengnya jadi orang miskin terus keterusan perusahaan sampai sekarang oh itu, lu coba kalau menteri sama menteri, rektor sama rektur, kita berpijamannya apa Pak Arso, kan kalau mau beli mobil, atau mau profit pokoknya yang keren-keren kalau orang miskin pinjam karena apa, makan kan, beras kan makanya kalau yang sedang miskin monggo lah, kalau ingin rusak <gir ke> <m called> maksud saya islam itu seenak itu, islam itu segampang itu sudah lah yang sedang miskin ya, keren karena sekali sosial itu urusannya apa? Nyawa. Tapi kalau miskin semua, ya Indonesia bisa tutup. Kan? <laughs> ya sudah, yang kaya-kaya itu saya mengapakan Indonesia. Karena bayar pajak yang menjadikan Indonesia berjalan. Tapi ya dipakai yang benar. <laughs> nah, begitu seterusnya. Ada gaya miskin cerita ke kita. Terus enak jenengan alim, terus punya santri banyak, bisa ngajar di mana-mana. Saya bilang, hebat kamu. Dia hidup di daerah tertinggal. Itu yang diajarkan kan hanya Tauhid. Kan nggak mungkin bisa tertinggal baca fuktih perbandingan mazhab. Kan nggak mungkin. Apa? Kalau yang ke-enggak apa? Fajar Pak Sazeli kan nggak mungkin. Fuktih perbandingan apa? Mazhab. Menyorot mazhab dunia. Enggak-enggak itu kan nggak mungkin. Tapi pertanyaannya yang menyelamatkan masuk surga itu Tauhid apa perbandingan mazhab? Tauhid. Ini hanya mengajarkan Perdukifaya sunat-sunat Ini Anda menyajarkan berdoain Surganya dulu kamu Oh tersenangnya jadi ke <tuh> Karena yang diajarkan apa? Tauhid Sementara kita yang gaya-gaya ini Ajarkan perbandingan apa? Ada sudut banding ke Al-Azhar kemana-mana Ini enggak, tauhid Dari orang nyembah pohon jadi nyembah Allah Ta'ala Keren enggak? Jadi itu ke Idris Sama-sama senangnya bukan Karena tak <tuh> Tapi ada yang agak agak kurang ajar, tanya saya, kalau itu hebat, kenapa Gus nggak mau jadi keih tiso? Wah, ya repot kalau bertanya. Terus aja, kalau saya jadi keih tiso, kamu ngansu ilmu dari mana, coba? Ya dari jenengan, ya kalau sama gobloknya ada bisa. Ya sudah, Gus, saya jadi besar tiso. Maksud saya, ya sudahlah kita begini seperti yang saya apa ajarkan di sini, saya sarankan, supaya orang itu tahu ini namanya giroroah ya, apa makanya kata Imam Buzali itu kalau kamu ingin sopan gampang melihat anak kecil gua aktorlummini band dia dosanya lebih kecil karena masih kecil kan tentu secara dosa nggak banyak kalau melihat orang yang tua gua aktarummini ibadat dan dia tentu ibadahnya lebih banyak karena umurnya lebih banyak. sehingga terus semua orang lain itu di depan kita itu hebat ya semua orang lain sama misalnya Pak ini Rektor Wahid Rektor Tanggung jawabnya lebih banyak Berarti pahalanya lebih banyak Tapi sama, ketika melihat Wu Melihat pegawainya yang secara lahir di bawahnya Ini tanggung jawabnya Enggak banyak, pasti salahnya juga enggak Itu yang Diajarkan Rasulullah SAW Sehingga enak Tapi kalau kita melihat orang lain selalu Salahnya, itu pecundang Allah saja tidak seperti itu kan Amal baik ya ada khairan Amal buruk ya ada saron, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu SWT saya itu punya teman Gus, agak beling, agak seenaknya. Belum miskin. Wah itu seenaknya betul. Kayak kenal Tuhan. tanya, Kenapa kamu seenaknya? Satu bulan tuh labanya bisa 200 juta sampai 500 ratus sampai satu miliar. Saya itu, Gus. Setelah duha itu perkembangannya bagus. Setelah hal itu. Saya pernah miskin, kan? Kata, apa? Hingga energi fisik sama, memang. Ya, Waingkana Ya, kalau bisa mak, anzilu, Terus, ingkana kolilan, faqasirhu. Kalau sedikit, perbanyak. Ini trennya sudah benar semua. Nah, wa'ingkana apa, ya, haroman, faqasirhu. Kalau haram yang kau sucikan. Makanya saya seenaknya, kalau kolilan sudah fakasiru, paling trennya yang nggak benar juga faqasirhu. Ya teman -teman. <laughs> yakin kalau yang nggak benar-benar sudah disucikan Allah. Karena yang lain-lain sudah. Dari miskin sudah kaya. Kolilan sudah pakai sirup, Paling yang haruman juga sudah patahiru. Saya tanya. Lah kamu kok tahu? Polanya sudah ada. Sekarang mas yang kol... Kamu sembrono sama Tuhan kok begitu. Tapi apapun itu. Seneng saya. Seneng saya sering salah. Ya. Makanya saya mohon. Yang sekarang miskin, sedang miskin. Itu ya tidak usah nyesal banget-banget. kali ingin kaya mongkol. Lah. Namanya orang juga ingin. Ya, tapi Anda harus bangga. Sosial antar kalian adalah urusan nyawa dan itu pahalanya luar biasa. Supaya kita, nah yang kaya-kaya juga boleh GR lah karena pembayar pajak <laughs> dan itu bisa menyelamatkan apa Indonesia raya. <laughs> Begitu seterusnya. Itu yang diajarkan nabi antawadu hatalayab ya ala ahaddin. Kamu semua harus tawadu sehingga antar kalian tidak saling apa, tidak saling tidak sopan, tidak saling lihat, tidak saling mendolimi termasuk tadi nah, sikap gak jelas tadi orang dolim yang sekarang dolim, bisa saja toh yang sekarang soleh, bisa saja nanti semuanya itu mungkin kita diajari ya mukalib al gulub, tabid kalbi alat ini jadi keliru kalau kita dalam banyak hal harus tegas, nggak mesti alhalalu bayinun walharamu bayinun tapi ada wabeyna huma umuron mustabihat ada yang wilayahnya itu abu-abu misalnya ada perempuan cantik misalnya contoh paling gampang kalau kamu ajari secara serius, kamu bisa saja tergoda jadi fitnah. Jadi e, kalau orang soleh nggak berani ngajarin, kemudian digunakan orang fasek, malam jadi orang nakal, kita juga tanggung jawab. Kamu mau tegas gimana? Wilayahnya sama-sama mungkin. Wilayahnya sama-sama mungkin. Yang dekat pejabat mungkin terkontaminasi KKN. Tapi kalau pejabat nggak dekati orang soleh, punya perilaku yang nggak soleh, yang repot juga di Indonesia, kan? Nah hal-hal seperti itu kita nggak perlu ngambil sikap. Maksudnya nggak usah ngambil sikap, Ya kita buktikan kalau milih satu madam kita buktikan semuanya lebih baik, semuanya lebih bermanfaat, semuanya lebih berperadaban. Karena nggak bisa dihindari wabine gumai. Termasuk nyonya sama mohon maaf sama mulai Pak Harso, Pak Lutfi sampai Pak Fatulah. Saya ini termasuk Kiai yang gak suka dekat sama orang-orang top. Bukan karena kasut. Memang konstitusi Kiai harus gitulah tamud dan naik Kenal orang lebih tinggi itu kan resiko. Misalnya saya Kiai Beso mungkin punya kiri tua sudah seneng, punya kijang tua sudah seneng. Gara-gara kenal pak waget naik kempri, waduh kok saya kalah itu. Kenal orang itu kan resiko. Mungkin dosen-dosen sini kalau kenal saya di rembang juga resiko. Di sini gak ada cium tangan, melihat saya dosen itu. wah gak enak jadi dosen. <laughs> jadi memang harus dibatasi. Sekiranya mungkin orang terdekati. Karena kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara akhir dapat nikmat yang lebih tinggi di bank anda. Kalau kamu gak bisa ngelola hati anda, anda bisa hasut, anda bisa dengki. Paling tidak Anda bisa ada syukur. Saya itu sering ditulani pejabat. Juga sering melihat pejabat di TV-TV. Naik mobil saja ada yang naikkan. Bahkan kalau wudhu itu anduk aja ada yang bawa. Itu kalau yang enggak kuat, wih naik dari pejabat Ya makanya terus konstitusi kia itu mengatur. sudah lah. mata kamu itu kamu batesen. Jangan melihat sesuatu yang potensi ya. Potensi menjadikan Anda tidak adak syukur. Jadi saya mohon... Ini memang konstitusi saya sebagai kiai, jadi saya tapi dia bisa tetap akrab. Saya doakan semua untuk UI, untuk semua orang Indonesia kita doakan. Kita ingin semuanya tambah baik, tambah Yeh, ngotong -ngotong. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.